Halo VTubers, sekarang ini kami di sini ingin memberikan dua kabar gembira untuk Anda. Kabar gembira yang sudah kita tunggu-tunggu lama banget, dan akhirnya kabar gembira itu datang juga. Yang pertama adalah mungkin Anda sekarang tidak bisa masuk ke aplikasi, Anda jangan khawatir nggak usah panik Bapak Ibu, ya. Karena fitup sekarang sedang masuk ke fitup 3.0 kita ingin menyambut fitup yang baru, dimana Anda akan merasakan pengalaman yang berbeda, peluang yang lebih baik, dan banyak hal-hal baru nanti ke depannya. Dan di kabar baik yang kedua adalah 99% legalitas kita sudah mau selesai Tinggal sisa 1% lagi Nah inilah 1% nya Yang kita semua perlu bergandengan tangan Kita semua lewati ini bersama-sama Maka kita akan bertemu dengan fitup yang legal fitup yang aman fitup yang dengan berbagai macam peluang yang besar untuk anda semua Bukan VTube yang wow, Betul sekali Pak Weaver Inilah yang kita tunggu-tunggu semua VTubers Dimana dengan fitup yang 100% legal kita akan mendapatkan sebuah opportunity besar yang tidak perlu lagi Anda khawatirkan Ada serangan-serangan yang akan masuk kepada komunitas kita teman-teman Karena dengan fitur 100% legal, haters tidak akan ada celah lagi loh teman-teman Untuk bisa menyerang kita, bahkan yang haters bukan lagi kerjaan Anda teman-teman Ini semua akan ditangani oleh pihak manajemen karena kita 100% legal teman-teman Teman-teman semua, dengan 100% legal, artinya apa? Artinya akan banyak partnership, akan banyak peluang-peluang besar yang menanti untuk bermitra dengan kita semua, teman-teman. Inilah ada satu kabar baik untuk kita semua, akan menaikkan nilai-nilai dalam bisnis kita semua, teman-teman. Ini justru akan menguntungkan bagi kita semua, akan membuat fitur long live, teman-teman. Artinya, kita sebagai ekosistem, sebagai uh, komunitas, kita panut kepada pemerintah di mana kita ingin membangun cita-cita Indonesia ini, membangun ekonomi Indonesia dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada, teman-teman. Inilah kabar baik yang ingin saya sampaikan bersama Pak Weaver. Ya, dan untuk memberikan bukti kepada Anda, dan saya, itu sudah ada surat nih, surat yang mungkin Anda sudah tunggu-tunggu nih. Ya, surat ini saya kasih intip sedikit ya. Itu surat dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, di mana surat ini adalah surat yang menunjukkan bahwa kita sekarang, akan dirubah untuk bisa mendapatkan fitur yang baru gitu ya untuk di, diarahkan ke fitur yang baru yang ditandatangani langsung oleh Bapak Tonggam El Tobing yang dimana kalau kesimpulannya dengan surat ini kita diarahkan untuk melakukan penyesuaian dengan aplikasi yaitu Fitup 3.0 yang akan memberikan memberikan Anda pengalaman yang baru dan juga peluang-peluang yang baru. Jadi kita sekarang ini betul seperti kata Panoval kita ingin manut pada pemerintah, kita akan ikuti aturan dan regulasi dari pemerintah supaya fitupnya legal itu yang jangka panjang dan saya yakin bersama dengan Fitub Maka kita semua bisa punya kehidupan yang lebih baik ke depannya nanti Saya bersama dengan Fitub Fitub adalah rumah kita semua Fitub hadir di Indonesia Membantu ekonomi kita Hanya dengan menonton iklan Menonton iklan setiap hari, telah menambah penghasilan.